Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukronilah ala sholatan wassalaman ala rasulillah mabadu Salam sedulur setanan leluhur Rahayu rahayu rahayu Malam ini saya kedatangan dukun kondang idola Sejuta umat ratu bidadari bersama si noni-noni Belanda ini aku mau tanya sebelumnya ini kok bawa noni-noni Belanda boneka ini maksudnya gimana <laughs> ya, tahu ini cukup bersejarah ya kak Gusandi. Sandi ini bonekanya saja udah ratusan tahun karena boneka ini e, dibawa langsung dari negara Belanda dan roh atau arwah yang di dalam boneka ini juga orang Belanda umurnya masih 19 tahun Beliaunya sepertinya kayaknya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa sekali karena dia sering nangis biasanya kalau dia nangis itu masuk ke badan saya dan saya sampai nangis-nangis dan ketika saya nangis itu bukan saya secara manusiawi kok, tapi ya memang kodam saya ini yang nangis sosok roh, sosok roh yang ada di boneka noni-noni Belanda ini masuk ke raga saya dan saya sampai nangis-nangis gitu. aku tadi tuh ya sempet apa ya bertanya-tanya loh ini ratu bedadari kok bawa boneka apa <laughs> mau main boneka bagaimana ya ya boneka ini ada sejarahnya juga ada sejarahnya ya. gitu. ada sejarahnya dan Oh berarti ini yang lagi in boneka ini boneka arwah ditawar itu. 2 miliar Gus boneka saya 2 sama kolektor dari Rusia huh? dia suka huh? ingin membeli dan dia mendatangi langsung ke rumah saya di kota Batu dan Malang untuk menemui saya datang jauh-jauh dari Rusia ke Indonesia untuk menemui saya membeli uh, boneka saya boneka. tersebut uh, cuma saya nggak mau jadi aku ini tertarik ya Mungkin aku tertariknya ada dua hal ini Apa Gus? Mungkin aku sebelumnya izin dulu sama seorang ratu pidadari Yang pertama aku izin mau taruh Oke okay. nah, Siapakah dia? Oke okay berarti noni-noni e, Belanda ini mau ditarot. Mau ditarot ya. Oke okay. bentar saya tanyain dulu Gus Maksudnya dia mau nggak ditarot nanti kalau nggak mau dia nanti ngambek nangis hmm. gitu loh dan nanti mungkin yang kedua aku coba boleh nggak kalau aku mau mediumisasi eh noni-noni Belanda ini ke ratu bidadari boleh boleh boleh Wah, seru saya tanya seru <laughs> boneka arwah ada arwahnya dan nanti kita akan coba uh, medumisasi arwahnya boneka Ter dan ini asli real ya bukan kayak yang di orang-orang itu kan boneka baru hmm. yang diisi kalau ini memang ada sejarahnya dan ini usianya sudah ratusan tahun dan dibawa langsung dari negara Belanda ke Indonesia dan rohnya sendiri juga orang Belanda cewek Belanda tapi memang kayak uh, lihat fish wajahnya ya fish wajahnya ini senyum ya sekarang dia Iya senang dia adek. eh noni-noni berada kamu Hai. mau enggak ditarot sama Gus Andi ini tarot ya tak mau enggak ya? eh mau enggak ngomong kamu Ayo, mau ya nanti oke oke oke. Ya. oke dia mau mau tapi sangat ngambek ya Awas kalau nah, kamu nanti tak kasih pulang nari permen nanti, ya. <laughs> per nanti ya minum dulu atau minum dulu minumnya makanannya susu apa? minumnya makanannya susu putih susu putih kalau susu coklat nggak mau oh, kalau susu coklat yang punya ya susu coklat masuk kalau yang punya kayak. susu janda nggak oh, mau yang punya ini maunya susu janda kalau susu coklat nggak mau oh. uh, monggo bos uh, okay. bisa dipersilakan aku mau Noni Belandanya sudah menunggu dan menantikan mentarot kehidupan si Noni Belanda ini terlebih dahulu ya mungkin hmm. nanti uh, seorang ratu Bidadari kalau mau kepo-kepo tentang uh, Noni Noni Belanda ini sendiri juga nggak apa-apa ditanyainya okay, Oke okay. oke okay, oke okay. mungkin aku yang pertama mau saya sambil rokokan nggak apa-apa ya losdol dong losdol ya aku yang pertama mau buka tiga kartu untuk uh, kehidupan Noni Noni Belanda ini. Oke okay tiga kartu aku yang pertama punya tiga kartu di sini ya kartu yang pertama wow nampaknya noni noni belanda ini adek ini uh, masih menyimpan suatu beban suatu beban oh ya suatu beban. muncul ini kayaknya dari kartu tersebut uh, membawa beban yang sangat berat iya. terus bawa pedang-pedang di dalam apa pundaknya. pundaknya wah luar biasa sekali ini, ini berarti ada suatu konflik ya dalam hidupnya ya. terlebih iya memang ini? di masa hidupnya dulu penuh dengan konflik, konflik penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang sangat mendalam tapi noni-noni uh, Belanda ini terus maju ya untuk mewujudkan apa keinginannya hmm. pada waktu itu mungkin semasa hidupnya ya hmm. dia ini uh, tetap fokus ke depan mengejar tetap sesuatu fokus. biarpun dalam kehidupannya dia sendiri itu uh, sangat beban sekali, beban sekali dan di dalam kehidupannya sendiri seorang Noni Noni Belanda ini memiliki suatu keinginan yang belum terwujud terwujud Wow Noni kamu bilang apa keinginan kamu keinginan yang belum terwujud kamu. itu apa wow. gitu bicara aja apa-apa bisa uh, dibaca lewat tarot kalau dia malu-malu mau bisa, uh, bisa. ngobrol gitu Oke okay. kita akan coba uh, baca keinginan seorang Noni Noni ini ya saya punya empat kartu untuk membaca keinginan Noni Noni ini wow, banyak banget eh wow. eh permintaan kamu kok banyak banget noni -noni sih gitu. ini ke ke keinginannya yang pertama ingin menghilangkan rasa ketakutan pada dirinya sendiri ingin menghilangkan rasa ketakutan pada dirinya sendiri jadi noni-noni ini merasa minder terkata. minder ya malu-malu malu. Hmm. dari satu sisi noni-noni ini selalu berhati-hati dengan siapapun ketika dia bertemu dengan siapapun dia selalu berada dengan ini. orang yang baru tapi dia senang okay. kalau banyak temennya itu dia senang hmm. nah dan di satu sisi di kartu ketiga Wah nampaknya pemiliknya dulu itu juga pusing seorang laki-laki mm -hmm. yang suka dengan boneka ini mungkin mm -hmm. dari negeri Belanda dulu membawa boneka ini mm -hmm. mungkin terlalu sayang dengan boneka ini mm -hmm. akhirnya boneka ini menjadi seolah-olah hidup dan akhirnya uh, suatu energi mungkin energi, masuk goib. Ke, energi goib masuk masuk ke boneka dalam boneka tersebut. dan di kartu yang terakhir tapi noni-noni Belanda ini uh, energi yang masuk ada di dalam sini tuh Pikirannya luas banget ya dia selalu berpikir untuk lebih baik dan lebih baik lagi lebih baik jadi ada sebuah ingin maju ingin inovasi atau melepas uh, konflik batinnya uh, si dirinya sendiri luar biasa ini luar oh. biasa energinya luar biasa tapi kalau aku ingin membaca energi Noni Noni Belanda ini ya boneka arwah ini energinya kan saya buka dengan lima kartu yang pertama Wow energinya positif-positif hmm. energinya positif dia selalu memberikan uh, pancaran energi yang aura positif-aura positif, positif. Aura positif. Okay. tadi kartu yang kedua di sini tapi dia masih uh, dalam ranah kebingungan ya mungkin kebingungan ya. kebingungan rasa khawatirannya mungkin bisa disimbolkan anak kecil kalau ketemu orang dewasa kan takut kalau nggak takut Iya betul-betul ya, seperti itu dan di satu sisi uh, dia berusaha memberikan yang terbaik nih, okay. dia berusaha memberikan yang terbaik uh, kepada siapapun orang yang ditemuinya. Mm -hmm. Wah, nampaknya dia juga rindu dengan keluarga. Rindu dengan keluarga. Mungkin, uh, pemiliknya dulu itu begitu harmonisnya keluarganya. Mm -hmm. Dia rindu dengan suasana itu sendiri. Mm -hmm. Dan di kartu yang terakhir dia selalu berusaha menyeimbangkan sampai detik ini. Okay. menerima suatu menerima. kejadian kenyataan oh, okay. gitu. kira-kira noni-noni Belanda ini kan sekarang udah ikut aku sudah aku rawat kamu uh. uh, apa sih yang dia lakukan sama aku gitu loh yang dia bisa nggak di bisa. lihat di dalam kehidupan ini uh, dalam dekat, kehidupan yang tak kasat mata tak, ya tak mata dia berusaha tetap memberikan energi positif ya sekatis di, di saat seorang ratu bidadari ini mengalami galau uh -huh. kesedihan dia selalu berusaha untuk uh, seolah-olah dia menghibur menghibur oke okay. nah, seolah dia menghibur padahal dia sendiri seti lo sedih tapi dia menghibur kita, aku gitu me loh lagi-lagi di sini dia berusaha memberikan suatu pemahaman edukasi yang untuk seorang ratu bidadari itu agar berpikir lebih luas lagi di sini oke okay. dia berusaha memancarkan energi itu sendiri hmm. di satu sisi Gus kayaknya ada makhluk-makhluk goib yang datang yeah. deh aku merasakan energi-energi Ya mungkin karena ada noni noni Mereka. Belanda ya itu menyebabkan uh, makhluk kan? makhluk halus yang ada di sini itu pada bertatangan mungkin penasaran nih ya, ada apa ya ini Mas, ya dengan gitu. kartunya misterius hmm. sekali. misterius sekali dalam kehidupan noni noni Belanda ini masih misterius ya kita masih mencari mencari hmm. di sini wow apa Waduh. sih yang jadi misterius ini udah banyak yang datang ini ja. nah, energinya ja. kuat banget jadi di belakang saya mungkin kalau ada teman-teman yang bisa melihat mungkin sosoknya banyak banget ya mungkin karena ada tamu ini ada tamu kehormatan dari Belanda pingin apa ya istilahnya menghibur Iya apa istilahnya orang-orang Jawa itu ngudang ngudang ya ya luar biasa kalau Belanda ini nah, mungkin kalau uh, Ratu Bidadari sendiri ingin menanyakan sesuatu apa sih yang belum diketahui tentang uh, oke okay. Uh, uh, mungkin bisa, uh, mungkin sesuatu yang belum saya ketahui dari isi hati, atau apa sih yang diinginin sama Noni Belanda ke aku? Dulu uh, yang diinginin, saya punya empat kartu akan saya buka di sini. Yang pertama, kartu yang pertama di sini uh, mencoba untuk berpikir lebih jauh lagi, ya, berangan-angan. Tapi jangan sampai terlalu angan-angan ini lepas kendali, lepas kontrol dan menjadikan rasa halusinasi hmm. itu sendiri. Jangan hmm. sampai tuanku, ibaratnya tuanku, yeah. sampai terbawa ke suatu ranah halusinasi itu okay. sendiri. Dan di satu sisi yang kedua, jangan sampai tuanku, ya, seorang ratu bidadari ini yang mengasuh aku saat ini, jangan sampai uh, terbebani dengan terbebani. aku sendiri. Hmm. Dan di yang ketiga, selalu memberikan support support Ya untuk melangkah lebih maju kepada seorang ratu bidadari di sini, <coughs> dan di kategori keempat berusaha juga untuk melepas suatu rasa rana penjara diri seorang ratu bidadari akan lebih bisa bebas lagi ekspresi ekspresi lagi, lagi. dan beratraksi <coughs> lagi. <laughs> kamu kenapa kok nggak ngomong langsung noni Belanda nah, seperti Tuh, kamu halnya. ngomong langsung ke aku gitu loh Keren, keren, keren jangan gitu. diem diam gitu apa yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa los uh, Noni apa yang bang ingin kamu ini pertanyaannya ditunjukkan ke saya pribadi atau ke Noni Belanda bebas uh, ke Noni Belanda boleh ke Ratu Bidadari pun boleh oke okay. oke okay, guys uh, Noni Belanda ini kira-kira mau nggak kalau saya buat kejelekan gitu kalau dibuat kejelekan saya akan... atau buat kebaikan kalau saya empat, punya empat kartu yang pertama untuk, untuk kejelekan. kejelekan ya mm -hmm. dan dua kartu lagi di sini untuk uh, kebaikan kebaikan yang pertama untuk kejelekan sendiri uh, untuk kejelekan sendiri uh, akan merusak mental noni-noni Belanda itu sendiri sama ya Oh baratnya Ratu Bidadari punya adik kalau diajak kejelekan kan pasti mentalnya akan rusak mm -hmm. dia nggak mau dan di satu sisi dia sangat takut ketika nanti kalau diajak kejelekan dia menghadapi suatu permasalahan-permasalahan enggak -permasalahan. Hmm. siap dia enggak mau enggak mau jadi gak karena mau. memang dia positif, positif. ya gitu. dan di satu sisi kalau untuk positif dia lebih ingin berbebas berekspresi bebas berekspresi uh, serah aku mau ngapain aja aku yang penting aku bebas yang hmm. menginginkan kebebasan uh, di satu berarti sisi, untuk kebaikan dia selalu memberikan uh, mendorong Perjuangan yang lebih ini, ayo lebih bahagia lagi, okay. lebih hmm. positif lagi. Okay. Jadi dia lebih cenderung ke hal yang positif. Hal yang positif. Hal yang positif. Okay. Gus kayaknya aku udah nggak kuat ini gus, hmm. karena di belakang banyak sosok-sosok makhluk halus hmm. yang bertatangan. Saya benturan energi, hmm. mungkin uh, bisa di closing dulu, karena saya takut nanti saya sampai muntah atau kerasukan dan lain-lain gitu. Oke, okay. kalau itu brother mungkin sekian ya kita meng boneka arwah roh. Hmm, roh yang asli yang, yang lainnya abal-abal ya noni noni Belanda wah hmm. di dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah kita jawab melalui kartu tarot kita semoga bermanfaat buat yang lain dan tetap semangat buat kalian semua Sampai jumpa, Wali Taufik, Wali Daya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.